Aduh, aduh, aduh bang sakit kakiku Mengapa, mengapa, mengapa sebabnya Cepat, cepat, cepat gendong aku dulu Tunggu, tunggu, tunggu ku ambil selendam Lekas, lekas, lekasku sudah tak tahan Jaga tadi Ketika ku menyapu halaman rumah Mari segera abang cabut pakunya Cabutlah abang asalkan perlahan-lahan Aduh sakit tadi Ketika ku menyapu halaman rumah Mari segera abang cabut pakunya Cabutlah bang asalkan perlahan-lahan Aduh sakit Mengapa bang darahnya banyak sekali Karena pakunya masuk terlalu dalam Cepat menolongku